Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang hanya dengan rahmat serta barokahnya lah Saya bisa hadir menemani Ikhwan Vilah Dalam video kisah mu'alaf Persembahan channel App Astronaut Salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini Nabi Agung Muhammad Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semua umat beliau yang selalu istiqomah berjalan di atas sunnah-sunah beliau. Ikhwan filah, sobat App astronot yang dirahmati Allah. Video kisah mu'alaf kali ini menghadirkan seorang Ukhti keturunan tionghoa yang bernama Julia Prastini. Bagi sobat yang sering mengamati sosial media, mungkin sudah tidak asing lagi dengan sosok perempuan yang cantik ini. Baiklah, Ikhwan filah. Kita langsung saja menyaksikan video yang menampilkan ukti Julia Prastini yang menceritakan kisahnya dalam menjemput hidayah Allah, juga suka duka selama menempuh pendidikan di pesantren, hingga menjadi seorang hafizah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Prastini, umur saya 18 tahun. Kenapa setelah saya mu'alaf, mama saya tuh milik saya buat masuk pesantren, gitu. Karena waktu itu, saat itu mama saya juga baru mu'alaf, di keluarga saya tuh, ya, Chinese. saya tuh Chinese, dan keluarga saya semuanya agak beragama Kristen. Setelah itu, nah kaget dong keluarga-keluarga lu, mama saya kok masuk Islam, gitu. Akhirnya mama saya masuk Islam sendiri. Waktu itu mama saya dua tahun pertama sendiri. Jadi saya sama adik saya belum masuk Islam. Mama saya lebaran sendiri, puasa saya sendiri selama dua tahun itu, sholat sendiri, segala macamnya. Cuman belajar dari, uh, apa, dari salah satu ustazah gitu kan, mama saya belajar, segala macam sholat dan segala macamnya gitu. Yang, dan dia ilmu pengetahuan Islamnya dan segala macamnya tentang ibadahnya, dan itu kan minim banget, mama saya juga masih belajar. Terus mama saya bilang, kalau anak saya ini, uh, saya tuh bingung, mau taruh anak saya di mana, saya juga gak pandai ke ilmu agama, saya juga masih kurang segala macamnya bingung gitu akhirnya kata salah satu Ustadz bila itu mama saya cerita ke Ustadz akhirnya katanya ya udah masukin pesantren Bismillah katanya gitu kan wah saya pas dikasih tau jadi masuk pesantren ya nanti abis kelas ini abis kelas 4 itu kan nggak terima coba anak mana tiba-tiba baru masuk Islam itu satu bulan saya baru masuk Islam keadaannya anak mana yang terima baru satu bulan itu masuk Islam tiba-tiba langsung bisa masuk ke santai. wah kaget banget, kayak rasa, wah mau dibuang nih sih, kayak gitu kan ya. Ini mau diasingin gitu, pertama mikirnya kayak gitu. Terus dikasih pengertian-pengertian lagi kayak, mama saya tuh mau, saya tuh mengenal Allah, mama saya tuh mau, saya tuh deket sama Tuhannya, kayak gitu kan. Biar saya paham sendiri kayak gitu kan. Akhirnya di situ ya udah, mama saya, uh, akhirnya saya itu terima lah, ya udah, saya masuk ke santai, bisnisnya satu tahun ya, saya bilang gitu, satu tahun gitu. Nah, ya udah saya masuk pesantren akhirnya dari Qur'an itu kan setelah beberapa dari pesantren beberapa pesantren akhirnya masuklah ke dalam Qur'an. Terus, ya udah tuh di situ masuk pesantren ya Alhamdulillah nggak betah, nggak <laughs> betah itu hari kedua saya nangis. Hari pertama so strong gitu karena anak pertama kan malu kalau nangis karena ada itu juga masuk pesantren, jadi kayak so strong gitu deh kayak ya udah deh gak apa apa, gak apa lagi nginep apa apa aja lagi berumur orang kayak gitu. Eh, hari kedua baru deh lagi mau saya nangis kejar nggak mau ikut mos. <laughs> ya udah habis abis itu. Ya dijenguk lah akhirnya hari ketiga tuh sama mamanya. dijenguk ya udah dibilang gini kalau nggak betah ya udah coba lagi sampai seminggu aja kata gitu coba seminggu gitu kan akhirnya udah seminggu dijenguk akhir seminggu itu betah nggak nggak betah ya udah coba coba coba tambah lagi seminggu lagi seminggu pokoknya oh, digituin terus akhirnya ya sampai udah mau lulus baru baru kerasa kayak ini perasaan seminggu seminggu seminggu seminggu kata gitu kan akhirnya akhirnya sampai lulus kelas enam itu seminggu seminggu mama saya akhirnya bawa saya selesai sampai kelas enam gitu kan. Aso, saya udah bilang tuh, saya sampai yang mau pesantren, saya bilang gitu kan. Katanya, e, ya udah, kan udah daftar, tanggung, katanya gitu. Udah daftar, tanggung, coba aja, coba, uh, sebulan. Terus, kan postnya itu, saya tuh posisi gampang sakit banget. Terus saya bilang, saya tuh sakit-sakitan, gak enak kalau di pesantren sakitnya gitu. Terus kata Mami, ya, alasan, ya, alasan saya tuh. Saya tuh udah nggak pesantren lagi. Saya tuh sakit-sakitan terus. Saya bilang gitu kan. Terus saya tanya begini, coba dulu udah daftar tanggung katanya gitu. "Ya udah. Coba sebulan tak masih sakit-sakitan, kita pindah. Katanya gitu. Akhirnya coba di pesan di Cikarang. Seminggu pertama alhamdulillah saya sakit demam. <laughs> demam langsung karokan. Cikarang itu lebih padat. Gak kayak di Sigor karena masih SD, jadi penangannya masih kayak ada tidur siang kayak gitu. Nah kalau di Cikarang tuh benar-benar nggak ada tidur siang sama sekali. Ya udah full dari bangun jam tiga sampai jam 10 malam, kadang bisa sampai jam 11 Itu sih, nggak tidur gitu, karena full banget kan, karena belajar, Ngafal juga, segala macam lah kegiatan. akhirnya saya sakit, demam Terus gitu sih, saya minta dijenguk. akhirnya dijenguk lah sama mama saya. terus saya bilang, ini baru seminggu loh, saya udah sakit, dia bilang itu. ya udah kan masih ada tiga minggu lagi, katanya gitu kan. coba 3 minggu lagi gitu. ya udah akhirnya pulang, mama saya akhirnya saya sebulan, eh malah saya nggak dijuk jenguk. habis sebulan itu saya nggak dijuk jenguk. ya tambah saya nangis kan, tambah nggak betah. akhirnya terus gini. Uh, katanya mama saya, um, mami gak mau ngajak gue kalau kamu belum betah. Akhirnya ya udah saya bilang, ya saya udah betah. Setelah berapa minggu kemudian saya nelpon lagi, saya bilang, saya udah betah nih. Saya bilang kayak gitu kan, ya udah mama saya mau Akhirnya uh, ya udah deh, abis itu saya minta kelas 8 pindah, kata mama saya, tanggung tinggal 2 tahun lagi gitu. Ya udah kelas 8 akhirnya, udah saya mau pindah kelas 9 nya, Tanggung setahun lagi lulus, kata mama saya gitu. Ya udah deh akhirnya, kayak gitu. Pokoknya mama saya tuh selalu punya cara, gimana caranya saya tuh buat tetap mau di pesantren gitu. Terus kenapa saya tuh waktu itu mau aja ngikutin mama saya, karena saya situ berpikir kayak gini, saya tuh nggak bisa berbakti apa apa ke orang tua saya. Di rumah saya belum tentu bisa berbakti sama orang tua saya. Nah di pesantren ini, insyaallah, nakal-nakalnya anak di pesantren itu nggak sebaik-baiknya anak-anak di luar gitu. Karena saya ngerasa saya di pesantren ini bentuk bakti saya ke orang tua saya. Di sini saya salat jamaah, insyaallah sosok jemaah, selalu baca Quran, selalu sholat, doa orang tua saya. Kalau di luar kelas saya belum, belum tentu bisa kayak gitu. Jadi saya mau teruskan karena saya berpikir situ adalah ini ladang saya buat berbakti sama orang tua saya kayak gitu. Dulu saya nggak mau sekolah, saya mau ngafal Quran aja. Itu nggak tahu omongan dapet dari mana. Saya, saya cuma bilang saya nggak mau sekolah, saya cuma mau ngafal Quran aja. Nggak tahu itu dapet dari mana. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Jelas lihat dulu di gitu tempatnya katanya. Kerja survei, kerja Camp Akhirnya uh, yaudah, saya masuk ke Camp Alhamdulillah masuk ke angkatan kedua. Di angkatan kedua itu juga saya masih kayak belajar banget, belajar banyak, belajar banyak banget yang kayak namanya benahin diri, benahin ibadah, benahin perkataan. Pokoknya banyak banget yang mesti dibenahin karena gimana ya saya itu dulu tuh ya bisa dibilang ya gitulah bandel gitu kan. Nah terus yang kata yang namanya ke temen tuh dulu saya tuh orangnya egois banget. Nah itu tuh yang gimana caranya saya itu bisa ngehargain temen saya, ngehargain guru ngehargain lingkungan, yang kayak gitu sih terus kayak, yang paling penting tuh adalah ngebenerin gimana saya tuh ngadep ke Allah gitu di sini semenjak saya benar bener ngenal Allah, ngenal Al-Quran bener-bener, ngafal tuh ya pakai hati gitu, bukan cuma kayak ngafal udah hilang gitu, enggak, tapi bener-bener ngafal pakai hati tuh kayak gimana gitu ya, ya bener benar ayatnya tuh kayak ngenang-ngenak banget gitu, ayat-ayatnya tuh kayak, oh ternyata ini tuh gini ya ini tuh gini ya, jadi saya ngafal, bukan sekedar ngafal, tapi juga mentadaburi ayat-ayatnya kayak gitu, terus juga saya tuh belajar yang namanya uh, apa menghadap Allah itu yang, yang dengan baik tuh kayak gimana sih gitu saya menghadap Allah itu baru dulu tuh saya jujur dulu tuh saya suka banget bolong-bolong sholat suka banget nggak sholat pokoknya lima waktu tuh kayak udahlah kayak nggak penting gitu pokoknya dulu tuh tapi sekarang tuh di sini tuh sholatnya harus lima waktu berjamaah terus juga ya alhamdulillah saya dapat pengasuh yang baik banget nggak pernah marah-marah selalu ngebimbing dengan sabar dengan usaha usaha juga yang nggak pernah marah nggak pernah ngasih hukuman tapi kalau kita salah, bukannya disalahin, tapi kita dibenerin, dikasih tahu yang benar, kayak gitu. Ya, saya ngadep kalau itu, mulai yang namanya, sholat itu namanya, apa ya, pakai tuh Nina itu tuh di sini, sholat yang benar-benar khusyuk itu di sini, gitu. Pas sampai nangis pun di sini, kayak gitu. Sebenarnya dari situ tuh saya ngerasa kayak, ih, enak ya, ternyata. Enak kalau kita udah kenal Allah tuh ternyata enak banget, semuanya tuh dimudahin. Alhamdulillah, rezeki orang tua juga dimudahin, rezeki saya dimudahin, ya, terus apa-apa yang saya inginin juga digampangin sama Allah kayak gitu. Dulu saya tuh nggak suka dengar azan. Mulu saya tuh orang apa yang sih mau ibadah jadi teriak-teriakin kayak gitu loh. Iya saya dulu benar kayak gitu. Nggak suka denger azan kayak apaan sih, orang mau, mau ibadah aja masa diteriak-teriakin, nggak ya usah lah, kayak gitu. Orang dulu kan saya ke desa saya mikir, saya aja nggak perlu ada yang keluar-keluar ke gereja kok, ada saya mikir kayak gitu. Itu nggak suka, terus kayak, itu kayak ganggu masyarakat, kayak gitu kan. Terus saya, saya dulu tuh mikirnya kayak gitu. Uh, udah sih, kayak gitu doang, paling saya nggak suka itu doang. Setelah berapa lama ya, 7 tahun berarti saya malah, saya itu baru umur tujuh belas mau ke 18 itu sih baru benar benar ngerasa kayak wah bener ya nih kayak Islam tuh bener -bener berarti indah kayak gitu nah. baru benar kayak ngerasa kayak apa ya ya agama yang indah ya itu Islam yang ngerang, saring ngerangkul ya kayak gitu dari saat jamaah Jadi kita lihat gitu setelah jamaah itu di mana Allah itu nyatuin umatnya. Kenal gak kenal, ya sholatnya satu sholat gitu, di satu masjid, di satu top, padahal kita gak kenal gitu. Di situ Allah nyatuin kita, kayak, dia itu baru kayak ngerti kayak gitu, terus oh iya bener ya kayak gitu, terus baru kayak ngerasa kayak oh ya Allah tuh ada kayak gitu, yang ngerangkul Julia, yang ngerangkul Julia gitu, terus ngerangkul keluarga juga dan segala macamnya. Terus saya itu dulu orangnya yang gak yakin banget Kayak emang lo beneran bakal ngabulin Kalau saya minta kayak gini, ah enggak ah kayak gitu Tapi di sini saya baru uh, Gak lama gitu Saya ngerasain bener-bener kalau kita doa yakin sama Allah Kita bener-bener yakin nih sama Allah Kita gak Allah sama sekali, pasti Allah kasih Pasti Allah kasih itu. Jadi saya tuh cuma iseng waktu itu Gak iseng juga sih de, de, Waktu itu saya mau jalan-jalan Kan di, di, ada di pondok nih Ada agenda buat janjian keluar Posisinya dua hari lagi, lusa itu sudah berangkat jalan-jalan. Hari ini, saya tuh bener-bener gak uang sama sekali. Saya punya uang sama sekali. Satu pelak pun saya gak megang. Dan ya, enak minta ke orang tua karena baru minta gitu kan. Terus, akhirnya saya cuma mikir gini. Udah Bismillah, ya Allah yang maha kaya. Udah Allah yang maha kaya, Allah yang kasih ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang gitu. Akhirnya saya sholawat gitu ya Allah. Saya sholawat, sholawat, sholawat, sholawat. Habis itu, malamnya saya sholat hajat. saya sholat hajat, saya curhat sama Allah. Ya Allah. Julai ini besok pengen jalan-jalan, saya tuh besok pengen jalan-jalan sama teman-teman. tapi saya gak uang, saya juga nggak mau minta ke orang tua gitu kan Allah yang kasih ya, pokoknya Allah yang bimbing, Allah yang kasih ya, bismillah, pokoknya saya cuman bilang gitu, kan Allah yang maha kaya Akhirnya, besoknya, akhirnya besoknya itu pagi, tidak, saya biasa aja, soat duha, kayak biasa saya, soat, di soat duha itu saya cerita lagi sama Allah Saya bilang, ya Allah, besok nih beneran, besok nih saya mau jalan-jalan gitu saya nggak punya uang, bener-bener saya nggak punya uang, gitu. Udah lah, Allah malam deh, ini pokoknya surat Allah deh mau ngasih atau nggak, pokoknya saya udah doa sama Allah, saya udah minta, gitu. Saya yakin buat Allah pasti ngasih, gitu. Terus akhirnya uh, siangnya saya jalan lah. Terus tiba-tiba ada usada bagian keuangan manggil saya bilang, Juli udah udah ditransfer ya sama mamanya, padahal saya nggak minta uang. Saya cuman nggak minta uang ke orang tua saya, saya nggak ada ngabarin siapa-siapa, saya nggak bilang ke siapa-siapa, saya nggak punya uang. Saya cuma bilang ke Allah, terus langsung Allah kasih, kayak gitu. Njalal wa'at kan kalau makanya kalau kita udah kenal Allah tuh kalau kita udah lebih dekat sama Allah, kita udah yakin sama Allah pasti Allah kasih semuanya. Kayak gitu. Oke, okay, okay. satu, dua, tiga Assalamualaikum Semuanya, Semuanya ini, Masya Allah Sudah cantik dan solehah Uhti Julia Prastini ini juga seorang Hafizah Benar-benar luar biasa Saya nggak akan heran Jika para ahli yang menyaksikan video ini Merasa tertarik Atau malah jatuh cinta kepada sosok Uhti Julia Tapi sayang Uhti Julia telah memperoleh jodoh yaitu seorang chef dari Korea Selatan, seperti yang tadi kami tampilkan pada bagian akhir video. Anyway, Sobat vilah, yang ingin saya soroti dari video Ukhti Julia tadi adalah tentang sosok Ibunda beliau yang menurut saya merupakan seorang mu'alafah yang luar biasa. Ibunda dari Ukhti Julia ini tidak setengah-setengah dalam menjalani Islam. Terbukti setelah beliau memutuskan secara mandiri untuk kembali kepada Islam, beliau menunjukkan Ahlakul Karimah yang akhirnya mendorong ukti Julia untuk mengikuti jejak sang ibu, yaitu menjadi seorang mu'alafah. Kemudian yang lebih hebat lagi, dengan menggunakan taktik yang terbilang unik, beliau mendorong putrinya agar mau menempuh pendidikan di sebuah pondok tahfiz Quran. Masya Allah! Dan terbukti, ukti Julia yang walaupun pada awalnya merasa terpaksa, akhirnya bisa menikmati masa-masa pendidikannya di pondok pesantren, dan lulus sebagai seorang hafizah. Ikhwan filah yang dirahmati Allah, saya merasa tidak perlu menjelaskan tentang keutamaan atau kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi para penghafal Quran. Yang ingin saya tekankan di sini adalah adanya jutaan penghafal Quran di seluruh dunia merupakan bukti yang sangat jelas akan kebenaran firman Allah tentang terjaganya kandungan Al-Qur'an dari saat diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Maka, kebenaran Islam mana lagi yang dapat kita dustakan? Ikhwan vilah, ukti Julia Prastini ini juga menjadi contoh bahwa jika seseorang menjadi penghafal Qur'an, bukan berarti bahwa dia akan ketinggalan zaman. Justru sebaliknya, dengan menghafal kandungan Qur'an, secara otomatis seorang Hafiz atau Hafizah memperoleh bekal ilmu yang luar biasa dalam menjalani kehidupan di dunia. Terbukti dengan ukti Julia ini sekarang menjadi salah satu sosok yang populer di berbagai platform media sosial. Di mana dalam konten-kontennya, selain menghadirkan hiburan, uhti Julia juga tak lupa untuk berdakwah. Masya Allah! Sobat vilah Sobat Eib Astronot, saya harap kisah uhti Julia Prastini tadi bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sobat semua. Terutama dapat membantu sobat dalam upaya meningkatkan kualitas iman serta ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi teman-teman non-muslim yang menyaksikan video ini, Semoga kisah ukti Julia tadi bisa menambah cakrawala pengetahuan Anda tentang ajaran, kebenaran, dan indahnya Islam. Dan semoga bisa menjadi pembuka pintu bagi datangnya hidayah Allah kepada Anda. Amin. Sampai di sini video kisah mu'alaf kali ini. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa saya memohon dukungan Sobat Vila semua bagi channel App Astronaut. Kami sangat membutuhkan dukungan Sobat Supaya channel kami ini bisa terus bertahan dalam menyajikan konten-konten dakwah seperti ini. Caranya sangat mudah dan gratis. Cukup dengan like video ini, subscribe channel F Astronaut, serta aktifkan notifikasi. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini melalui berbagai akun media sosial yang Sobat Pilah miliki. Atas keikhlasan Sobat Pilah dalam mendukung kami, atas nama tim channel F Astronaut, saya mengucapkan Jazakumullah khairan kasiron. Saya mohon undur diri Insya Allah kita bertemu lagi dalam video berikutnya Wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh